Hai hey semua, kali ini aku akan masak menu sederhana semur tahu telur. Ini cocok buat sarapan pagi maupun siang hari ya bunda. Langsung aja ke bahan yang kita perlukan. Untuk bahannya, di sini aku udah siapkan satu papan tempe, 5 butir telur ayam kampung. Boleh pakai telur biasa ya bunda. Untuk bumbunya, di sini aku pakai 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 cabai roid merah, 4 biji kemiri, 1.4 buah pala, 1 cm jahe, 1 cm lengkuas, 2 sendok makan gula merah, 1 sendok teh merica, 2 daun salam, 1 batang serai, garam, penyedap rasa, ada pupuk, dan kecap manis. pertama-tama di sini aku udah siapkan panci dan air terus aku masukkan telur ayam kampungnya kita rebus sampai matang ya bunda kira-kira 10 12 menitan ya bunda sambil nungguin telurnya direbus di sini aku potong-potong tahunya pertama aku potong jadi dua bagian terus aku potong-potong lagi jadi lima bagian Ya, Bunda, seperti ini. Kemudian, di sini aku udah siapkan wajan berisi minyak. Terus, tunggu sampai minyaknya panas, kemudian masukkan tahunya satu persatu, ya, Bunda, seperti ini. Terus, kita diamkan, ya, Bunda. Terus kalau udah kelihatan agak kecoklatan bagian bawah Kita balik tahunya ya bunda Jangan nggak kosong Terus kita diamkan tahunya sampai benar matang ya bunda Lanjut di sini telurnya udah matang Terus aku angkat satu persatu Dan telurnya aku simpan di wadah yang berisi air dingin yang sudah aku siapkan sebelumnya ya bunda seperti ini dan di sini juga tahunya udah matang ya bunda terus aku angkat lalu aku tiriskan kemudian di sini aku haluskan bumbunya bawang merah bawang putih kemiri buah pala dan merica, nah hasilnya seperti ini ya, bunda. Di sini aku udah siapkan wajan, terus aku masukkan minyak secukupnya ya, bunda. Tunggu sampai minyaknya agak panas ya, bunda. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya, Bunda. Tumis sampai tercium wangi. Kemudian aku masukkan air secukupnya ya, Bunda. Terus aku aduk-aduk dan aku masukkan serai, lengkuas, jahe yang sudah digeprek. Daun salam dan gula merah terus aku aduk-aduk sampai airnya mendidih ya bunda seperti ini kemudian aku masukkan garam penyedap rasa dan lada bubuk secukupnya ya bunda kemudian kecap manisnya juga menyusul dimasukkan ya bunda secukupnya aja Terus aku aduk-aduk lagi, kemudian aku masukkan telur dan tahunya, ya, Bunda. Kemudian aku aduk-aduk, terus aku diamkan sampai airnya menyusut, ya, Bunda. Kalau airnya udah setengah menyusut, aku masukkan cabai rawitnya, ya, Bunda terus aku aduk-aduk lagi dan aku matikan apinya karena aku suka yang berkuah jadi cukup setengah menyusut aja disesuaikan dengan selera masing-masing ya bunda terus di sini aku angkat dan siap disajikan ya bunda hai semua jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih.